Dari Barakatuh dimanapun sahabat Biaran. Santara berada, baik Anda udah menjadi members yang saat ini hampir udah 200 ribu membersnya Santara sebagai investor dan saya maaf kadang-kadang menyebut sahabat semua sebagai investor receh karena sebenarnya kita adalah orang-orang yang memang berinvestasi dengan dana yang ada dimana dulu tidak mungkin seorang investor itu bisa portfolionya punya keuangan bisa lebih dari bunga bank ya kalau kita ambil bunga bank saat ini 5-6 persen berinvestasi di dunia UKM itu 45 persennya tuh enam bulan gitu ya Jadi kalau satu tahun bisa dua kali dari bunga deposito sekali lagi kita nggak memisahkan dulu tentang masalah pemahaman bahwa bunga itu adalah riba sabar sabar saya nggak mau apa-apa langsung lari sana tapi itu adalah sebuah realita bahwa saat ini semua orang akan senang berinvestasi kalau return-nya di atas bunga bank. Selain bank itu dipahami sebagai riba oleh beberapa sahabat kita, tetapi yang jelas tidak ada portfolio yang keuntungannya di atas bunga bank dan bagi hasil. Jadi saat ini, di Santara ada 200.000 saya terima kasih selama dua tahun ada 200.000 sahabat sebagai investor receh yang meletakkan uang atau me portfolionya membagi mulai dari mungkin 2 juta, satu juta sampai ada yang 50 juta. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya bersama kita. Jadi kalau dikalikan 200.000 portfolio di Santara saat ini luar biasa bagusnya dan yang kedua adalah terima kasih kepada 60 sekian sahabat kita, UKM-nya, yang sudah listing dan mendaftar di Santara menjadi penerbit. Penerbit dalam artian sebagian portfolio sahamnya di-share ke teman-teman untuk urun dana. Nah, e, menjadi menjadi e, naik kelas adalah ada dua sebenarnya naik kelas. Dimana pendanaan yang masuk e, melalui urun dana di Santara... Kami harapkan teman-teman bisa me memenuhi standar yang Santara biasa e berikan yaitu rumus 123. Rumus 123 itu kalau masuk satu miliar tahun kedua uangnya harus bisa jadi 3 miliar. Itu secara omset harus naik tiga kali, secara profit harus naik tiga kali, secara aset harus naik tiga kali. Rumus 123 inilah yang dipegang oleh teman-teman Santara di mana setiap perusahaan yang Menerbitkan saham di Santara diharapkan bisa naik sekali lagi Tiga kali lipat Entah asetnya, entah omsetnya, entah profitnya Dengan demikian teman-teman yang berinvestasi akan mendapatkan keuntungan Yang kedua Santara saat ini sedang melakukan lobi-lobi politik Dan sebenarnya lobi-lobi politik ini eh, Harusnya sudah dalam eh, tahap yang bisa, boleh, bisa diumumkan Karena Mas Aves sebagai pemimpin nomor satu dan teman-teman uh, di BOC Board of Commissioners itu Board of Commissioners itu banyak sekali melobi uh, pemerintah juga melobi bursa efek Indonesia atau IDX, di mana kami berharap setelah teman-teman tadi uh, listing atau mendapatkan dana urun dana dari masyarakat setahun setelah bergabung bersama Santara alias sudah dua kali memberikan dividen karena dividen rata-rata 6 bulan kami berharap anda semua bisa IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia dengan red carpet dalam apa itu artinya red carpet red carpet itu artinya kita udah nggak ditanya lagi hal-hal yang berbau kebarat-baratan ditanya datanya harus pakai IY harus pakai PWC, Cooper harus pakai perusahaan-perusahaan yang standar-standar Internasional berbau-bau barat di mana kita sudah lewati karena apa? pabrik sudah memiliki selama satu tahun dan perform sehingga karpet merah tersebut Anda bisa listing di bursa efek, kita adalah secondary kita adalah bu, kelas 2, apa namanya itu, Liga 2 dan bursa efek Indonesia adalah Liga 1 dengan demikian kita bisa exit plan, exit plan itu teman-teman investor yang UKM ini langsung panen di IPO dan mereka invest lagi membantu UKM lagi. Itu yang disebut dengan UKM naik kelas. UKM naik kelas itu satu dengan listing di Santara mendapatkan kenaikan hingga tiga kali lipat, kemudian di tahun pertama atau tahun kedua setelah menjadi penerbit di Santara akan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan karpet merah dengan tanpa hal-hal e, yang memerlukan waktu lama kalau dulu ya dan ini sebenarnya sudah tahapnya sudah final sekali mudah-mudahan bentar lagi kita ditandatangani itulah yang membuat UKM Indonesia bisa naik kelas bukan hanya wacana bukan hanya masalah manajemen tetapi naik kelas dalam arti sebenarnya dan Santara membantu sangat serius UKM Indonesia untuk bisa naik kelas tadi dua level naik kelasnya, satu listing di Santara naik tiga kali lipat asetnya profitnya, dua menjadi mendaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai uh, uh, rencana IPO yang lebih besar, karena syaratnya kita tahu untuk meningkatkan uh, profit tadi sudah dinaikkan di Santara Oke okay, teman-teman jadi saya akan melanjutkan sedikit uh, apa grand plan dari Santara di mana sebenarnya ini adalah internal kami, tapi saya minta izin kepada teman-teman komisaris dan pemilik uh, founders Santara untuk mengizinkan memberitahukan di hari baik, di ulang tahun kedua Santara, apa yang akan Santara lakukan selama tiga tahun ke depan. Nomor satu, kita harapkan uh, bursa secondary, di mana bulan September atau Oktober kita sudah bisa menjalankan yang namanya bursa secondary. Apa itu bursa secondary? Jadi, kalau Anda IPO, IPO adalah initial public offering. Anda adalah listing perdana, dimana setelah Anda listing perdana, saham Anda akan diletakkan di bursa secondary, yaitu di floor trading, dimana seseorang bisa membeli secara retail satu lot, dua lot, tiga lot untuk membuat uh, analisa produk anda, apa, saham Anda jadi turun naik, turun naik jadi saham. Dan di Indonesia, di bursa efek Indonesia saat ini turnover per hari atau omset per hari dari Bursa Efek Indonesia di IDX itu adalah sekitar 10 triliun dengan kurang lebih 600 perusahaan yang sudah IPO, nggak sampai kayaknya karena tapi yang aktif tidak sampai 40% cuma 30 sekian yang aktif dan yang super aktif di bawah 10% jadi eh, kita tahu saat ini di Santara sudah mendekati mungkin sudah 60 per hari ini yang listing kita harapkan sampai akhir tahun ini target kita awalnya adalah 200 perusahaan akan mendaftar di Centara sebagai uh, penerbit. Dan kita harapkan di akhir tahun ini, misalnya bulan Oktober atau November, sebagian besar, sebagian sudah bisa mendaftar sebagai ikut di bursa secondary. Kita kita harapkan bisa sahamnya tadi bisa turun naik turun naik di bursa secondary. Dan kami berharap perpindahan kepemilikan perpindahan harga tadi membuat uh, hidupnya bursa secondary Nah, saya mau menceritakan sedikit uh, bursa secondary kita tadi dari uh, Santara bursa secondary atau Santara Exchange nanti itu kita harapkan di akhir tahun 2021 kita lebih dari seribu perusahaan uh, mendaftar sebagai penerbit kita harapkan 50 persennya ada di bursa secondary, di mana di tahun 2022, target kita di adalah 3.000 perusahaan yang menjadi penerbit, di mana 1.500-nya sudah menjadi uh, men, apa, ber, ber, melantai di bursa sekunderinya Santara. Dengan demikian, kalau ada 1.500 perusahaan UKM, listing uh, melantai di bursa Santara, rasanya... IDX, Bursa Efek Indonesia mempunyai lawan yang menarik. di mana kalau di sana perusahaan besar-besar semua, di sini adalah perusahaan receh. Tapi kekuatan receh ini mengerikan, sehingga di tahun 2023 sampai 2024, target kita adalah 10.000 perusahaan listing di uh, sebagai penerbit, dengan separohnya 5.000 ada di bursa secondary. Dengan 5.000 kekuatan itu, kita yakin kita akan menjadi sebuah negara besar, karena UKM-UKM tangguh kita inilah yang akan membuat mengadopsi 90 lebih tenaga kerja. Dan untuk itu, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, kami mengharapkan Anda mendaftarkan perusahaan Anda, UKM Anda, di pre-listing. Jadi kami punya halaman khusus untuk mereka yang saat ini ada hampir 6.000 perusahaan mendaftar di prelisting listing Pre-listing ini adalah Sesi awal untuk sahabat semua perusahaannya direview oleh publik Jadi Santara ini ke depan akan mengurangi fungsi kami sebagai hakim Sebagai juri atau sebagai jaksa Jaksa tugasnya menuntut, juri tugasnya menilai dan hakim tugasnya memutuskan Jadi nanti Santara hanya sebagai penghulu anda lah yang investor, yang memilih sebagai juri, sebagai hakim, dan sebagai jaksa yang memilih produk Anda. Begitu Anda memilih produk itu, produk itulah yang dari pre -listing tadi menjadi listing atau menjadi penerbit. Sehingga dengan demikian, kerjasama sama Anda investor, kerjasama UKM ini mempercepat proses Santara untuk menjadi platform untuk membantu ekonomi UKM di Indonesia. Karena saat ini... Akan berat kalau kami secara manajemen harus satu-satu memplototi. Dan seakan-akan kami ini bank, kami ini bukan berpikir seperti bank. Itu bank itu kuno, kami mau mendistrap bank. Santara mau mendistrap cara memberikan pinjaman yang dulu kredit yang pakai di review. Itu di generasi digital udah nggak musim. Yang, yang melakukan adalah Anda investornya. Tapi sekali lagi, semua sistem itu bertumbuh perlahan di mana saya berharap teman-teman yang mempunyai UKM untuk mendaftar dan kita tahu investor-investor itu mencari Anda, mencari produk Anda, mencari bisnis Anda, mencari pengusaha-pengusaha tangguh sehingga uang-uang mereka bisa bertumbuh dan Anda juga bertumbuh. Saya harap UKM itu dalam akhir tahun ini sudah lebih dari 10.000 yang mendaftar di uh, prelisting kita sehingga dengan cepat itu bisa pindah ke uh, apa namanya ke ke tempat listing atau tempat penerbit dan itu adalah step kedua step ketiga adalah dengan cepat anda bisa menjadi masuk ke bursa secondary ini semua akan menjadi ekosistem kami sabar sekali sudah dua tahun ini kita mengatur banyak hal kita banyak melakukan kesalahan kami mohon maaf banyak uh, salah info banyak Uh, salah uh, me uh, apa, peletakan uh, nama Ada hal-hal kecil-kecil yang terus kami improve Kami selalu kaizen Kami terima kasih atas kritikan, atas saran dari teman-teman investor, teman-teman UKM uh, Dan kami terus berjanji untuk lebih baik Dan jadi informasi tadi semoga bisa membayangkan bahwa Nomor satu dalam tiga tahun ke depan bursa Santara secondary akan, mungkin istilahnya bukan bursa kali ya, secondary marketnya eh, Santara akan berusaha menjadi yang terdepan dan kami menargetkan dalam kurun kurang dari tiga tahun Santara harus bisa bukan jago kandang dengan sistem tadi bursa sudah jadi atau secondary market dan primary market sudah jadi kami berharap di 10 negara ASEAN, di Vietnam, Kamboja, di Filipina di Thailand kita bisa membuat Filipina for Filipina jadi peso nya uangnya kita buka bank di sana untuk menerima peso kemudian kita menerima perusahaan UKM di sana itu dan mereka dengan dolar mereka kita sedang berusaha sekali lagi untuk bisa invest di Indonesia jadi kita saat ini sedang menyiapkan infrastruktur funding si eh, bukan panik Sistem pembayaran supaya teman-teman di Ada 6, ribu, 6 juta saudara kita adalah buruh migran Misalnya TKI, TKW atau profesional ya, Di Dubai, ada di Emirat Kami berharap mereka yang bekerja keras untuk uh, Mencari rezeki di tanah seberang Ada enam juta saat ini Bisa juga portfolionya langsung membeli UKM-UKM di Indonesia Jadi benar-benar kami berharap uh, Itu yang kedua ya, tadi yang satu agak bursa yang kedua adalah teman-teman buruh -teman migran dan investor asing atau lokal dari luar negeri bisa masuk di Indonesia sehingga benar-benar direct investmentnya kita batasi 30% bisa dimiliki oleh investment asing tapi itu untuk UKM sehingga berbeda kalau investornya masuk untuk perusahaan-perusahaan besar perusahaan ini bisa sangat menolong ekonomi Indonesia jika asing dibolehkan atau bisa dibuat infrastruktur masuk yang ketiga kita akan mengembangkan uh, secara internasional di mana kita akan menjadi platform di India dan sebagainya saya udah dua sahabat saya di Chennai di India saya ada memang ada perusahaan dua di sana yang saya pikir yang ketiga adalah Santara India kita akan membangun di mana ya pe, e, e, e, uangnya beredar di sana untuk India membangun di India tapi yang menarik adalah begini bursanya tetap satu yaitu di bursa atau di Santara exchange tetap sehingga kalau di Indonesia nanti ada 5000 perusahaan yang di bursa, kemudian ada di beberapa negara kenapa enggak kita kalahin itu yang namanya bursa efek yang namanya Dow Jones yang namanya New York Stock Exchange yang namanya Shanghai Stock Exchange kita challenge mereka, sekali lagi yang saya harap adalah pemerintah membuka hatinya membuka pikirannya untuk mempermudah sarana anak bangsa ini berkembang di negara lain platformnya, dan mengizinkan kita mendapatkan overhead atau revenue dari negara lain, juga kita diizinkan untuk negara lain portfolionya langsung masuk UKM. Ini adalah cara kita membantu negara Indonesia membantu UKM dengan versi kita. Kepercayaan sahabat semua dengan mimpi-mimpinya teman-teman Santara, kami mohon uh, selalu memberikan dukungan, doa, dan kegilaan-kegilaan ini kita sudah lakukan. Tidak mudah membuat Santara seperti saat ini. Tidak mudah. Tidak mudah membangun tim uh, sesolid Santara saat ini. Dan tidak mudah mimpi-mimpi kita ini akan membantu Indonesia ke depannya. Sekali lagi, tidak mudah. Tapi kita percaya, teman-teman di Santara percaya bahwa whatever we can dream, atau apapun yang kita bisa impikan is real, adalah kenyataan. Karena itu kami berani mimpi besar. Karena segila-gilanya mimpi, selama bisa masuk di otak kita, itu adalah sebuah kenyataan. Teman-teman dimanapun Anda berada, informasi tadi Anda boleh menyatakan ini masih mimpi. Tapi posisi mimpi itu kami tidak dalam kondisi tidur, santara bangun posisinya. Teman-teman ini sewaktu work from home, di mana orang-orang bekerja dari kantor. Teman-teman semua saya ingin memberi informasi kepada Anda bahwa apa yang dilakukan teman-teman Santara adalah live from office jadi kami tinggal di office, kami kerja di office ada lebih dari 30 orang mungkin tinggal di kantor kami berintrik, kami berdiskusi, kami menangis, kami ketawa kami ber. semuanya adalah demi membuat Indonesia lebih baik karena apa yang dilakukan oleh Santara saat ini hanya sebagian kecil sekali dari kontribusi kita untuk membangun ekonomi Indonesia dan sekali lagi, untuk naik kelas saya ulangi kami harapkan teman-teman sekarang jangan ragu-ragu untuk uh, menunda atau mendaftar diri. Daftarkan sekarang perusahaan Anda. Tidak harus perusahaan Anda itu perfect. Maksudnya perfect itu adalah, oh pembukaan saya kurang rapi, oh, nanti aja masukin aja. Selama Anda sudah ada onset, selama Anda sudah ada profit, selama bisnis Anda sudah jalan, masukkan saja. Kami mohon maaf, sejauh ini kami belum bisa menerima teman-teman yang masih greenfield. Yang belum ada omset, yang belum ada turnover revenue, yang belum ada pegawai, yang masih idea, yang masih papers Kami mohon maaf saat ini, kami belum bisa terima, bukan santaranya tidak mau terima, tetapi investornya nggak ada yang mau invest Yang kedua adalah project base, banyak sekali teman-teman yang punya, aduh saya punya project pak, kontraknya perlu duit satu miliar, kontraknya 3 miliar, untungnya bersih kira-kira 500 juta gitu ya Proyek ini karena satuan dan jangka pendek investor juga tidak terlalu berselera. Jadi kita mohon maaf bukan santaranya tidak mau, tetapi investor yang tidak terlalu serera, terselera dengan project base. Tetapi kalau anda punya uh, basic seperti punya pabrik, punya manufaktur, uh, entah itu pangan in industrinya, entah itu perikanan, entah itu uh, uh, uh, apa. Kraft, handicraft, makanan, frozen food, itu investornya jauh lebih banyak peminatnya. Jadi Santara ini kecil sekali kita menentukan ABC, tapi market lah yang menentukan, investor lah yang menentukan. Kami di dalam mindset berpikir dalam manajemen Santara selalu memprioritaskan kepada uh, apa yang investor uh, pikirkan. Karena itu regulator seperti OJK Jadi untuk membedakan sedikit bahwa Investasi itu di bawah OJK Tapi kalau sistem perbankan dan tabungan itu Atau pembayaran itu di bawah Bank Indonesia Jadi OJK adalah uh, otoritas yang mengontrol uh, Santara Itu juga orientasinya ada dari sisi investor Nah teman-teman Jadi kami kalau kalau investor itu alias investor jangan sampai rugi tidak untung tuh beda ya, misalnya dia invest 5 juta, mungkin bulan 6 bulan pertama tidak ada dividen, baru dividennya uh, di satu tahun kemudian dan dapat dividennya cuma tiga persen gitu ya Jangan Anda bilang, oh kok cuma 3 persen, janjinya adalah 12 persen misalnya kayak gitu Yang jelas kacamata kita adalah tidak rugi, dan kita berusaha memilih yang resikonya sangat kecil, pasarnya sangat besar, dan growth-nya bagus itu yang kita prioritas pertama karena investor tidak boleh rugi. Karena kita tahu investornya bukan orang yang besar-besar yang punya duit bisa rugi 1 miliar, dua miliar. Tidak. Jadi banyak sekali di Santara itu dia pegawai negeri, umur 58, dia pensiun dapat 50 juta. Kemudian dia bagi 5 jutaan untuk 6 perusahaan, 30 juta dia taruh. Jadi di perusahaan A dia taruh 5 juta, di perusahaan B dia taruh 5 juta sampai selama 6 perusahaan hanya 30 juta, tapi setiap bulan dia dapat dividen, bulan ketujuh dia dapat dividen, bulan delapan dia dapat dividen, bulan sembilan dia dapat dividen, karena setiap 6 bulan jadi banyak sekali teman-teman yang portfolio keuangannya dibagi investor tadi, dan walaupun kecil dia dapat misalnya 200 ribu, dia dapat 300.000 satu duitnya tidak hilang dan duit yang ini jauh lebih tinggi daripada kalau dia di didepositoin di bank, nah ini behavior seperti begini sudah banyak kita lihat jadi saya cukup terharu kepada mereka-mereka mereka yang mempercayakan portfolio-nya di para UKM dan sahabat semua saya sendiri adalah salah satu buyer rutin dimana setiap UKM yang listing pasti saya sudah masuk melalui nama keluarga tujuannya adalah ternyata sudah hampir 50 ini kita masuk ini semua ternyata videonya lucu juga gitu ya karena kita bagi setiap bulan ada masuk satu, masuk dua. Jadi setelah kita banding-bandingkan bahkan dengan main saham, saya kemarin main saham agak kejedot pada saat turun, sekarang naik. Sebenarnya naik, padahal cuman ngebalikin dari portfolio beli saya. Dan begitu dihitung-hitung, ternyata tidak terlalu menguntungkan malah lebih banyak deg-degannya. Main saham di, di bursa di bursa efek Indonesia. Ternyata main saham di UKM lebih stabil, itu yang membedakan uh, saya merasa... Ini kalau teman-teman sadar seperti apa yang saya dapat, Anda bisa tergila-gila dengan produk UKM di Indonesia gitu ya. Selain membantu uh, lapangan kerja, Anda juga membantu uh, UKM yang tadi naik kelas. Saya rasa informasi saya itu dulu, saya kebanyakan ngebuka informasi-informasi yang seharusnya belum waktunya, tetapi saya sangat exciting, saya sangat semangat, saya sangat terharu dengan dua tahun usianya Santara dan usaha keras teman-teman hingga mencapai apa yang kita capai sekarang dan saya merasa 200 ribu sahabat Indonesia yang saat ini bergabung sebagai investor receh maaf saya menggunakan Anda receh karena saya tahu receh itu adalah bentuk sindiran karena suatu hari Anda adalah investor yang sangat besar yang portfolionya bisa menggoyang Indonesia receh itu kalau digabungkan